Baik teman, teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma'alaikum warahmatullahi Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Sadi, di sini, dalam Jaya. Sadi teman, teman, Semoga kita semua uh, Tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di sebelah ini Di sebelah saya ini sudah ada uh, Kit uh, Power supply Di toko banyak Sering disebut kit 5 ampere 12 volt yang mana kit ini adalah sejenis kit biasa yang apa distabilkan tegangannya menggunakan IC 7812 atau 7824 uh, dan sebagainya jadi intinya yang menyetabilkan itu IC menjadi istimewa uh, rangkaian ini karena dikopel atau dibantu atau disanggah oleh transistor 2N3055 tipenya NPN teman -teman. jadi transistornya kalau ini <coughs> jika teman-teman lihat di sebelah sini ini kan aslinya adalah uh, lihat gambar di sebelah ini teman-teman aslinya adalah rangkaian 12 volt biasa ya seperti itu cuma menjadi istimewa sekali lagi karena nanti dikopel atau disanggah yang mana input uh, dari Dioda ya dari Dioda yang masuk ke 7812 ini juga masuk ke ini Hai ke kolektor ya ke kolektor teman-teman jadi juga masuk ke kolektor yang masuk ke tujuh delapan masuk juga ke kolektor dari transistor ini, kemudian output dari tujuh delapan itu dimasukkan ke basisnya, kemudian jadi uh, output 12 volt stabilnya itu justru keluar dari emitor apa emitor transistor ini teman teman seperti itu ini memang rangkaian yang unik terlepas dari kontroversinya yang jelas ini rangkaian yang unik disebut juga sebagai rangkaian yang mampu uh, menambah arus yang dibutuhkan kemudian betul-betul menyetabilkan tegangannya apakah betul seperti itu mari kita cek uh, bersama-sama teman-teman oh ya satu kali lagi Ah uh, 2N3055 ini tipe NPN yang kaki-kakinya seperti di gambar sebelah ini. <tuh> Oke? Okay. Bodinya itu kolektor sebelah kiri basis, sebelah kanan emitor. Baik, teman-teman ya. Uh, avometer yang sebelah ini yang hitam untuk mengukur arusnya, yang ini untuk mengukur tegangannya. Oke, okay. pertama-tama akan kami uji coba tanpa kopelnya, tanpa penyangganya ini ya. Taruh di sini seperti ini. Oke, kita akan cek teman-teman mulai dari tegangannya. Ya, ini tegangan tanpa beban karena belum ada beban jadi harus enggak kami ukur seperti itu. Kita cek tegangan yang keluar itu berapa? Tanpa beban. Oke, okay, nyalakan dulu, tancapkan. Oke. Okay. Jadi mungkin karena ini sore teman-teman ya banyak yang make ini tegangannya tidak nyampe 12. Ini tegangannya 10. Kayak ya, 10,7 sekian. Ya sebelah lah kurang lebih ya. Ya kurang lebih 11 ya. Oke, okay. ini naik turunnya drastis sekali teman-teman. Oke, okay. setelah ini akan kami kasih beban. Oke okay, teman-teman, <tuh> sudah kami sambung dengan beban eh, fan ya fan atau kipas 12 volt eh, DC arusnya 0,14. Oke. Okay. Ini tanpa transistor penyangganya, kita cek. Ya ingat yang ini arus, yang ini tegangan kerja. Cek. Oke, arusnya terbaca stabil di situ. Stabil ya, karena kipasnya ini mungkin kondisinya masih bagus. Jadi arusnya stabil 0,2. Walaupun naik dan turun itu eh, 0,01 naik turunnya. Yang bisa kita perhatikan di situ tegangannya terbaca 11,73 Oke Ini untuk kipas ini teman-teman ya Kipasnya seperti ini Oke Ini eh, beban yang tergolong masih bagus ya bebannya ya Kami eh, setelah ini akan menggunakan beban yang enggak terlalu bagus Yang sudah agak rusak seperti itu yang ini ya Dengan lambunya Ya, oke. Okay. Saya tidak mengukur kecepatannya ya, cuma kalau saya rasakan ini uh, santai ya, tidak terlalu cepat seperti itu. Oke, okay. yang ini bebannya uh, kipas atau motor DC dan LED ya. Oke, okay. tes cek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada yang lepas teman-teman Sebentar Oke sudah nyala teman-teman Teman-teman bisa lihat Arusnya Ya ini mungkin uh, Lonjakan arusnya Tidak stabil ya Antara 4 sampai 5 2, 3 Oke Perhatikan itu 2, 3, 1, 0, ya Naik turun karena memang yang ini eh motor DC-nya kondisinya enggak terlalu fit, teman-teman. Bunyinya juga ker ker ker ker begitu ya. Dan perlu teman-teman lihat itu tegangannya itu 11,76. Rata-rata stabil di situ, 11,7 stabilnya. Oke, okay. harusnya 2, sekian. Dari 1 2 3 1 2 3 naik turun ya. Oke ini tanpa penyangganya Bagaimana dengan penyangganya Kita tes teman-teman Dengan penyangganya pasang dulu <tuh> Baik teman-teman ini penyangganya sudah terpasang Oke Kita uh, akan cek dulu Setelah ada penyangganya ini tanpa beban tegangannya berapa Ini ingat kondisi sore Menjelang maghrib ya Kemungkinan banyak yang pakai seperti itu listriknya Bismillahirrahmanirrahim Wow Lihat teman-teman Tegangannya 15,1 Apakah di sini panas? Tidak Di sini panas tanpa beban tanpa beban. Oke Ini tanpa beban Setelah ini kami akan menggunakan beban yang uh, Bagus dulu Yang ini kipas ini Beban yang bagus yang tidak banyak kerusakan. Oke sudah terpasang Ini dicoba dengan menggunakan Uh, kipas yang bagus ini Bismillahirrahmanirrahim Oke okay. Menyala Oke okay. Lihat Itu 11,98 Ya Bismillah Minta di Setel ulang Oke okay. 12 ya Dan ini sedikit lebih kencang dan itu arusnya lumayan stabil, teman-teman, di situ. Dan tegangannya ini malah uh, stabil di 12 dengan menggunakan beban ini. Bagaimana kalau bebannya diganti dengan yang ini? Dan ini perasaan saya saja mungkin ya, lebih kencang sedikit. ya. Oke, saya sengaja tidak mengukur kecepatannya ya. Oke beban sudah terpasang Kita dicoba teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ya teman-teman Apa ini perasaan saya saja Atau bagaimana Ini putarannya terasa lebih kencang Dan LED-nya terasa Lebih terang Teman-teman bisa lihat tegangannya Itu 14,2 Ya naik turunnya 0,01 sampai 0,05 kayaknya. Dan arusan arusnya, arus kerjanya teman-teman bisa lihat. Itu dari 5 8 W sampai 11. Enggak ini. Kalau menurut saya pribadi ini terbukti ya, terbukti bisa menyetabilkan tegangan dan bisa menyetabilkan arus yang dibutuhkan juga ya Itu ndak ndak turun ke angka Satu atau dua teman-teman Jangankan ke angka satu Angka dua atau angka tiga ndak turun ini harusnya ini Oke Oke teman-teman Ada yang hampir saya lupa Ya e, Memperlihatkan bagian ini Di depannya Oke ini 4700 mikrofarad 50 volt. Yang ini yang kecil ini serib, uh, 100 mikrofarad 25 volt dan ini 1000 mikrofarad 16 volt. Dan ini pakai keramik 100 nanofarad ya ini. Ada di sini. Dan ini adalah penguatnya NPN. Terbalik bos. Ini dua n tiga oke ya. da bawahannya seperti ini, oke teman. -teman terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.